Karena nama saya Alsha Ayediyah, inara dari TK MTG Kalau kelas saya akan membacakan doa niat puasa Teman-teman, ya, bismillahirrahmanirrahim, awal itu seumur an ada di hari soladan hadzihi sanatiillahi taala semangat puasanya ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh